udah mobil ber <SILENCIO> baru berkah laki ya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 Baiklah para sahabat alias dari manapun kalian berada untuk menggawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kabar pertama, ada ugen spesial dari Teh Fitri Karlina Persahabatnya yang memposting sebuah postingan foto bareng Lesti. Dan ada sebuah ucapan selamat ulang tahun dari Teh Fitri. Dalam sebuah kalimat caption dituliskan, "Happy Milad Dedek Sayang Calon Mantu Atlantik Kejora." Barakallah fi umrih, makin sukses karir rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya robbal Alamin. Masya Allah, luar biasa bersahabat ya. Doa terbaik juga diberikan dari Ketua Leslar Pusat, yakni Teh Fitri Karlina. Mudah-mudahan tentunya semua doa baik diijabah, Amin. Ya robbal Alamin. Lalu seingat juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. Salah satunya dari akun Anaya underscore sibil delapan mengatakan, Amin makasih teh doanya. Semoga Teh Fitri juga sehat-sehat. Wow, Amin luar biasa, masya Allah. Tentunya dukungan selalu kompak dan solid dari fans untuk selalu mensupport Leslar, sahabat ya. Tetap kompak, tetap solid mendukung idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan yang mana di sini kita lihat teh Lisna satu mobil bersama Bang Adlin Rambe. Wow mau OTW kemana nih persahabat ya Pastinya tim Laslat sudah siap memberikan kejutan yang akan diberikan untuk kita semua Farah fans. Di sini kita lihat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar underscore daying. Di situ kita lihat sebuah kalimat. Kalian tebak sendiri deh, mereka mau pada kemana? Tuh persahabat ya. Tentunya maupun kemana kita tetap support, tetap dukung persahabat ya. Tetap tentunya kita menunggu kejutan yang akan diberikan. Kita lihat juga konggama berikutnya dari IGS Bang Adlin. Kekompakan dari tim persahabatnya yang luar biasa, tim Lesti dan tim Belar, Mudah-mudahan saja selalu kompak, selalu tentunya solid juga untuk memberikan kejutan-kejutan bahagia yang kita dapatkan Dan unggahan tersebut juga telah di oleh akun Leslar, unskore 0501 Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan Wow, bau-baunya ada yang dapat kado mobil baru nih, mantap Masya Allah, luar biasa persahabatnya. ya doakan saja Apapun kejutannya, kita merasa bangga dan bahagia Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah kabar dari IGSnya Amabila Persahabat ya. Di situ kita lihat doa tulis juga diberikan oleh Amabila Nata Persahabat ya. Di situ mengatakan, selamat ulang tahun bunda Lesti Kejora I love you, Masya Allah, luar biasa banyak yang sayang dan banyak yang cinta kepada Lesti Persahabat ya. Tentunya kita makin bangga dan bahagia mengedolakan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga ucapan selamat diberikan dari Ustaz Suki Albuguri yang memposting sebuah postingan foto bareng Lesti di akun Instagram pribadinya Ustaz Suki ya. Ada kalimat ucapan selamat juga dituliskan lewat caption, selamat milad dede, berkah usianya, bahagia bersama keluarga sampai di surga nanti, amin. Masya Allah persahabat ya Luar biasa Mudah-mudahan doa baik selalu dijabah Dan kita aminkan persahabat ya Dukung, support Hingga selalu mendoakan yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Dan ke kabar berikutnya Ada kabar terbaru yang kita dapatkan Dari IGSnya Bang Adlin Yang mana tentunya tim sudah berkumpul Persahabat ya Ada Bang Dery ada Bang Ariel dan tentunya ada yang sedang berulang tahun Dedek Alaseke juga. Ikut kumpul bareng bersahabat ya. Wow, makin gak sabar. Tentunya apa yang akan dikasih kejutan untuk kita semua. Dan Bang Rizky Bilar belum terlihat yang mudah-mudahan. Tentunya surprise diberikan oleh idola kita yang tentunya bahagia. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar0501. Mantap gak tuh naik jadi 2 juta uang dengernya bos Les dan Lar memang sama-sama dermawan. Bismillah, sehat-sehat dari LSI. Kakak Rizky Bilar, semoga lancar sampai hari H ha Amin Masya Allah, tentunya dikasih bonus 2 juta nih persahabat ya dari Leslar. Mudah-mudahan saja berkah. Dan barokah Amin. alamin Kita masih menunggu kejutan selanjutnya dan kita pasti menunggu kejutan kado spesial yang akan diberikan. Rizky Bilar untuk lesti tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Tetap stay tune bersabat ya di channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.